Bawalah saya. Apabila kata -kata yang saya, oh, ya. bila, bila, wa Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. ini kita dan Por Hermennya никакimi diavusi, seperti yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk belum belum cukup apa, apa ya, tempat-tempat lainnya siap untuk memakai bunga, lalu pakai ah, masker. Mohon maaf, yang belum sudah yang belum ada masker ini dari tempat-tempat ini sudah siap untuk mendaftar masker, biar yes, kepada teman -teman, ini semuanya seluruhnya di sini atau dan Terima kasih. Dan lanjut, acara pentingnya yaitu -tumar, politik -tumar, politik -tumar, yang kepada kepada mas Buki, dan mas, kami yang terus miskin, kita tahu tentang